power dragon 2 18 in gunakan speaker RCF RCF tipenya F18 X400 1000 watt ya untuk power Ini dalamnya seperti ini Ini untuk sampingnya